Bu Harsiwi mengajak kita semua para fans untuk menonton aksi Asia 2021 Top 12 Clutter Al-Hashir Tentunya jam 2 dini hari nanti persahabat ya Yang mana bakal ada kejutan baru Tentunya lesi Kejora akan tampil di ya, persahabat ya di acara aksi Asia 2021 nanti persahabat ya Tentunya kita lihat dalam caption yang dituliskan nih oleh Bu Harsiwi Disitu mengatakan akan ada kejutan dini hari nanti di aksi Asia 2021 Bintang tamu nanti sangat spesial Para Clickers dan Lesti Lovers tuh bersahabat ya siap-siap nonton ya malam ini Karena akan ada ungu band Dan dendek Lesti Kejora tampil di aksi Asia dini hari nanti Wow keren banget bersahabat ya Bakal ada ungu band juga nih bersama Lesti Kejora ini bakal pecah banget Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Tentunya sahur kita bakal ditemani oleh idola kesayangan kita Dalam lanjutan caption, Barsi Wid juga tentunya mengatakan persahabatiah babak top 12 memasuki hari kedua Kompetisi makin ketat dan seru Pastinya para peserta memberikan penampilan terbaik mereka Agar dapat terus meneruskan perjuangan mereka, walaupun Ustadz Ulin dari negara Indonesia harus berhenti sampai di sini perjuangannya harus tetap semangat ya kata Buarsi persahabat ya. Tentunya dini hari nanti akan ada dua peserta dari Malaysia dan yang tampil adalah Al Hashir sahabat ya jangan sampai ketinggalan tentunya kita semua bakal. Dikasih kejutan spesial Tentunya bakal seru banget Lesi bakal tampil juga nih bersama Ungu Ben, persahabat ya mudah-mudahan Tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia Dari idola kesayangan kita Untuk info selanjutnya Persahabat ya masih dari Bu Harsiwi Tentunya kita lihat di akun Instagram pribadinya persahabat ya Masih kita lihat nih tentunya Ibu Harsiwi menginfokan Ini resmi persahabat ya bahwa Bakal hadir konser Lida X Bismillah cinta di sini tentunya bakal ada kejutan spesial bahagia juga bang Oleh sekejora tentunya bakal satu panggung lagi nih persahabat ya bakal tentunya memberikan kejutan bahagia buat kita semua para apa yang menariski bila disitu kita lihat ada di deretan dalam tentunya sebagai host persahabat ya kita lihat nih. Konser dipandu oleh host-host kesayangan Ramzi Irfan Hakim, Gilang Mirga, Lidara Raji, Rayut dan Rizky Bilar. Wow, war sahabat ya, sudah dipastikan banget ya. Ini informasi banget langsung dari Bu Harsiwi bahwa Abang Milar akan hadir di acara konser Lida X Bismillah Cinta. Dan untuk kabar berikutnya, sahabat, kita lihat ya, sebuah unggahan terbaru ya. Kita lihat nih, wow, baru terposting ya ternyata bang Rizky Bilar buka bersama tentunya dengan manajemen dari jodoh wasiat bapak persahabat ya kita lihat nih ada Om Ferry juga nih persahabat ya mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan kejutan vitamin nih mudah-mudahan ada AADDLSI kejorah persahabat ya bersama Rizky Bilar malam hari ini tentunya kita menunggu kejutan spesial dari idola kesayangan kita Postingan tersebut tadi di-repost kembali oleh akun Instagram Sendal Putian Skor Bilar Yang menembuskan sebuah kalimat caption Para sahabat dikatakan Kakak lagi bukber amati manajemen sama Tobali Tuh, para sahabat ya Tentunya bukbernya Sama Tim manajemen, para ya Kita hanya bisa mendoakan Tentunya mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan Kejutan dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar ada komentar tentunya para di dalam postingan tersebut dari akun Instagram kalisan ini yang berkomentar yang tadi halu kakak ketanggerang putar kanan balik arah pulang kalian semua pulang aduh bisa aja nih persahabat ya nggak apa apa tentunya halu dulu yang penting kita bahagia melihat idola pesaingan kita. Dan keunggahan berikutnya ada tentunya postingan spesial juga nih dari Ayah Kejora ya, para sahabat. Kita lihat nih, wow, tentunya Ayah Kejora memposting postingan foto bersama anak cowok kesayangan ya, tentunya Aabeni dan Redini. Wow, mudah-mudahan kita selalu doakan ya, para sahabat, untuk keluarga Lesnar Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ada caption menarik ya persahabat yang dituliskan nih oleh ayah ke George itu mengatakan manis-manis-manis Sampai tiga kali persahabat ya aduh memang tentunya mereka sangat manis banget persahabat ya Tentunya semakin hari semakin bahagia terlihat dari keluarga Leslar Masahabat ya tentunya kita ikut bahagia dan senang Apalagi melihat kebahagiaan dari idola kita Lesti dan Ski Bilar Yang mana tentunya mudah-mudahan selalu kita doakan ke ya secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ya, di sini ada sebuah percakapan komentar nih dari Bang Ricardo Sinaga ya, kita lihat nih yang diunggah tentunya oleh akun virus dot Para sahabatnya ada sebuah percakapan komentar nih, tentunya dari akun Ayu Puspa 99 ini mengatakan. Sebenarnya banyak drama yang lewat tapi entahlah drama yang mana dimaksud. Yang penting Leslar selalu terdepan Bang Dodok kejora. Langsung ada jawaban nih kecap dari Bang Ricardo Warsabati ya. Di mengatakan tenang, Leslar mah kagak drama cuy itu. Sudah jelas persahabatnya. Bang Ricardo Sinagaet sudah menyampaikan bahwa Leslar, Leslie dan Skibilar mah tentunya tidak ada drama persahabatnya. Ini real. Bahwa hubungan Lesti dan Meski Benar-benar persahabatnya Tentunya benar-benar menuju Tentunya ke jenjang yang serius Dan kita mendapatkan Kabar sedih juga persahabat ya Tentunya Bang Dodo menginfokan bahwa Tentunya HP-nya Barusan lagi di jamret nih persahabat Kita doakan mudah-mudahan tentunya Yang menjamret Diberikan hidayah para sahabat, ya semoga HP-nya bisa kembali nih. Kita doakan dan kita selalu mendukung, mendukung, buat Lesla, para sahabat ya. tentunya kita tunggu saja kabar info terbarunya. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di malam ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ya bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.